artinya jadi kamu versi kamu? Artinya semangat lewati tantangan. Kalahkan ekspektasi dan gak kenal nyerah. Jangan biarin keraguan dan ketombe halaman kamu pakai clear. Untuk jaga kepala kamu tetap dingin. Dan singkat habis semuanya. Percaya diri sendiri untuk lakukan segala tantangan. Dan jadi sukses dengan caramu sendiri. Jadi kamu versi kamu clear.